Kadang aku capek, sama yang aku jalanin sekarang. Mau cerita, cerita sama siapa. Mau ngeluh, ngeluh sama siapa. Mau nangis, nangis ke siapa. Karena aku ngerasa, aku gak punya siapa-siapa. Banyak yang nanya kenapa, aku jawab gak apa-apa. Karena aku tahu, mereka cuma pengen tahu. Bukan peduli.